Awal mula perseteruan Kurt Cobain dengan Axl Rose terjadi pada tahun 1992, saat Axl Rose meminta Ben Nirvana menjadi band pembuka saat Guns N' Roses tour di beberapa kota. Namun Kurt Cobain marah dan tidak terima. Perseteruan itu pun semakin membesar, dan tak pernah berdamai sampai Kurt Cobain meninggal.